Analisa emas US di tanggal 26 Januari tahun 2022, tren pergerakan harga emas secara umum berada dalam tren bullish dan saat ini harga emas sedang mencoba menguji area support 1845.94, cermati jika pergerakan harga emas terus bertahan di atas area support 1840.00, karena ada potensi harga emas kembali melanjutkan tren bullish dengan naik ke atas area resistance 1958.00. Sementara itu, waspadai jika harga emas berbalik bergerak turun ke bawah area support 1840.00, karena ada potensi harga emas berbalik bergerak bearish ke bawah area support 1827.94. Sekian analisa forex untuk tanggal 26 Januari tahun 2022,